Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bill Lovers serta Lesla Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejuaraan dan Risti Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta kriptomo notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sebutan leslar tentunya baiklah sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentu kita gunga pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah ungkapan spesial banget di persahabat ya yang makin membuat kita semakin gak sabar tentunya melihat acara besok nih tentu acara upacara ada lesti dan rizky bilar ini dari persahabat ya ini adalah suasana tapping tadi kita lihat aja dan dengarkan Masya Allah persahabat ya Makin gak sabar Tentu kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan semua dilancarkan Untuk rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya Kita lihat ada sebuah unggahan terbaru dari Bang Ariel Di akun Instagram pribadinya Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto persahabat ya Ketika taping tentunya acar cinta balai leslar Masya Allah luar biasa Memakai baju adat milan nih Semakin cakep dan luar biasa Mudah-mudahan Bang Arun juga selalu berikan kesehatan Dan selalu bisa menjaga Lesti maupun Rizky Pilar Dan kita lihat sahabat ya Dalam postingan tersebut Ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah bersuah Jokawan Lamo Ikan terbang Masya Allah luar biasa bersahabat ya Tentunya adat Minang Selalu kita Ingin nantikan besok persahabat ya. Acara yang paling kita nantikan Dalam tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan juga Banyak sekali tanggapan Hingga komentar dari para fans Ya ini dari akun Instagram Putri Sikumbang 9 mengatakan Kawan dulu di ikan terbang yo bang. Tuh. tuh. Alhamdulillah Ketemu kawan lama dari menghadir persahabat ya, akan selalu mudah-mudahan lancar semuanya dan kita selalu mendukung, mensupport buat idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari akun Labe Turah persahabat ya, lagi-lagi mengabarkan berita Lesti dan Rizky bilang kita lihat di sini persahabat ada uh, unggahan atau kabar pertama. Yang mana selalu dihubungi, bersahabat ya kita lihat. Lesti Kejora berharap nantinya setelah menikah, dirinya selalu dikabari sang suami. Lesti meminta agar Rizky bilar selalu menghubunginya, bersahabat ya Masya Allah luar biasa. idola kita ini tentunya menghubungi lewat video call. Woo, tentunya cute banget, sahabat ya kita lihat juga ke kabar kedua di slide uh, berikutnya. Rayakan hari jadi pernikahan tiap bulan Tuh persahabat ya Lesti Kejora juga ingin mereka merayakan hari jadi pernikahannya setiap bulan Bukan hanya itu Setiap perayaan hari jadi pernikahan Rizky Bilar harus memberikan bunga mawar kepadanya Luar biasa cutenya persahabat ya Idola kita ini Dan untuk selanjutnya kita lihat yang ketiga harus selalu ada waktu Lesti Kejora juga meminta agar Rizky Bila selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya Ini momen Rizky Bilar dan Lesti Kejora liburan di Villa puncak persahabat ya Kita lihat juga berikutnya. Kabar keempat cium kening Masya Allah persahabat ya giliran permintaan Rizky Bilar Yang dibacakan Lesti Bilar ingin agar setiap kali ia akan berangkat kerja Selalu bisa mengecup kening Lesti, Masya Allah, luar biasa, bersahabat ya. Dan berikutnya, berita kelima: tidak boleh ada guling. Bersahabat ya, Rizky Billar meminta tidak boleh ada guling di antara mereka. Jangan ada guling di antara kita, jangankan guling, debu-debu nggak -debu ada, Kak. Kata Lesti, bersahabat ya. <guling> dan yang tentunya keenam, kita lihat bersahabat terbuka soal password dan PIN ATM nih, Rizky Billar. Ternyata sudah menyiapkan surat yang ditempel matrai. Dalam surat itu, mereka berjanji saling terbuka, termasuk soal password handphone, password sosial media, sampai PIN ATM. Masya Allah, persahabat ya, ini adalah perjanjian ketika di acara Cinta Bani Lesla Lepas Lanjang. Mudah-mudahan, tentunya setelah menikah, mereka bisa hidup bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin. Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dari Les lovers, Salah satunya dari akun Les bilar Galeri Underscore Mengatakan dalam kolom komentar Semoga niat baik mereka berjalan dengan lancar dan langgeng amin Berdoa yang baik-baik Agar kita juga mendapat kebaikan Masya Allah sahabat ya Alhamdulillah tentunya komentar banyak yang sangat positif Dari postingan tersebut mudah-mudahan saja Selalu kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita mendapatkan kabar sedih Yang mana di hari bahagianya Rizky Bilar Ketika acara tentunya adat minang Yang dilakukan hari ini persahabat ya Kita lihat ada kabar bahwa yang menanyakan Pak En persahabat ya Ketika live Bang Bobby. Ada yang bertanya, belum melihat Pak En? Katanya, "Persahabat ya, Pak En, gak ada bang." Dengan jawaban dari Bang Bobi, ternyata Pak En sedang sakit. Persahabat ya, doakan buat kesembuhan. Pak En, mudah-mudahan cepat sehat dan tentunya bisa menghadiri acara paling bahagia, Lesti dan Rizky Bilar. Kemungkinan tersebut pun telah diripos oleh akun Virus. .leslar. Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut. Tadi banyak yang DM Bu Firnanya Yin kata Bang Bobi. Pain lagi kurang sehat, Yuk Les Lovers doain Pain biar cepat sembuh dan berdoa juga untuk pelajaran acara idola kita dan semoga keluarga Leslar selalu sehat semua. Amin. Mudah-mudahan bersamaat ya. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, dilancarkan dan disukseskan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar Bang menunjukkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.